Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, okay, di video kali ini aku bakal ajak kamu dive in tentang perilaku. Perilaku tuh apa sih? Karena di video sebelumnya psikologi itu belajar tentang perilaku, gitu kan? Nah, di sini aku udah punya coret-coret sebelumnya. Jadi ada tiga definisi nih guys Yang menurut aku sangat bisa menggambarkan Apa itu psikologi? Yang pertama adalah Act in response to particular situation or stimuli Di sini ada action, activity, process Which can be observed and measured Di sini kurang lebih definisinya sama gitu loh Kalian bisa baca ya Nah, jadi intinya perilaku Perilaku ini ada dua elemen, gitu. Ada dua elemen. Yang pertama adalah respon terhadap stimulus yang didapat. Dan elemen kedua adalah respon ini, gitu ya, perlu bisa diobserv dan measure dan diukur jadi psikologi spesifik pada akhirnya akan mengobservasi dan mengukur respon terhadap stimulus yang didapat oke okay. oke okay. bisa dipahami sampai sini aku ulang ya psikologi kita ganti warnanya dulu, biar beda. Pada akhirnya, psikologi mengobservasi dan mengukur perilaku manusia. Di sini yang nampak Oke Nah sebenarnya ini jadi salah satu aliran psikologi yang aku dalamin Jadi sebenarnya ada banyak aliran psikologi Tapi dari definisi ini memang aku mengarah ke salah satu aliran psikologi yang membahas tentang perilaku yaitu behaviorisme Dan seluruh Pandangan aku mostly meskipun ada pengaruh dari beberapa beberapa cabang psikologi lainnya Atau mazhab psikologi lainnya Fokus aku lebih ke arah behaviorisme ini gitu loh Jadi kalau kalian belajar psikologi dan menganut paham lain Seperti misalnya psikoanalisa atau misalnya transpersonal gitu kan Dan kalian bisa cari tahu di google apa itu Artinya gitu kan Mungkin bakal ada sedikit banyak perbedaan dengan pandangan aku Tapi harapannya kalian bisa menyingkapinya dengan bijak ya Nah jadi pada akhirnya yang aku pahami tentang psikologi adalah Kita tuh bakal berhadapan sama perilaku manusia Yang perilaku manusia ini adalah respon Terhadap stimulus-stimulus di sini, macam-macam ya, bisa jadi situasi lingkungan gitu ya, atau dari dalam diri, misalnya emosi, mood, dan lain sebagainya gitu. Dan yang nanti respon ini ada ada dua aktivitas lain yang kita kerjain. Yang pertama di observasi atau kita amati dan nantinya kita ukur. Gitu. Misalnya gimana? Oke. Okay. Kita ambil contoh, misalnya perilaku manusianya kita ambil yang umum deh, motivasi. Oke. Okay. Nah, ngobrolin soal motivasi, biasanya sumbernya ada dua, gitu. Respon terhadap stimulus. Si motivasi ini punya stimulus tertentu untuk bisa memicunya, gitu kan. Yang pertama ada motivasi dari internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri. Aduh, kegedean lagi penghapusnya. Nah, motivasi ini sumbernya ada dua Ada motivasi internal dari dalam diri Dan eksternal dari luar diri Oke, yang dari dalam diri ini kayak niat gitu kan Semangat yang muncul dari dalam diri Alasan-alasan yang muncul motivasinya kenapa dari dalam diri Dan di disini Eksternal itu alasan-alasan kenapa motivasinya muncul dari luar diri kayak misalnya harus banggain orang tua karena punya pacar gitu kan dan segala macam Yang nanti kita observasi nih kita amati berapa lama motivasinya bertahan. Durasinya gitu kan. Nah durasi ini kita ukur gitu apakah nanti bisa lewat jam atau menit. Atau hari Nah jadi kerjaan psikologi itu gitu Kita cari tahu nih perilaku manusianya apa Misalnya motivasi kerja gitu kan Nah apa yang mempengaruhi orang ini dari dalam Untuk punya motivasi kerja Dan apa yang menghilangkan motivasi kerjanya dari dalam Terus di sini apa yang munculin motivasi kerjanya dari luar Dan apa yang ngilangin motivasi kerjanya dari luar gitu Dan ketika motivasinya bertahan Berapa lama durasi bertahannya? Gitu. Apakah nanti dihitungnya dalam jam, dalam menit atau hari? Jadi kurang lebih sedalam itu psikologi mempelajari dan mendalami perilaku manusia. Coba, apa yang bisa kamu pahami dari video ini? Tulis di komentar, oke? Okay? Thank you guys for watching